Tari goyang jadi sesukaku kaki kurang lincah jadi goyang ayu saring dua cara kampung kalau kurang sama tismu mah cewek pang cewek semati goyang plan mencewek Paceka-maceka pindah Sambu goyang kasih abu aku tahan satu-satu sampai lupa pulang Karena sudah lama tara goyang Minta ulang, bikin sapu kaki Jadi kaku bunyi tulang Ditambah lagi lihat pucuk pantai bola Macam loyang, pagi siang malam Tetap atam yang terbayang semua sudah tahu kalau saya ini ambas Dan tubuh suasa letirin bacara goyang Satu kali, apele itu lagi kapan mau terjadi mati single Mati oles gesek tanah pas Malas pusing malas duduk kono ditemani kopi rokok taruh para loyo ini malam minggu acara lokal sumanu mari sama-sama olahraga malam sampai subuh selamat taro goyang jadi sesukaku kaki kurang lincah jadi goyang ayu Sarindu acara kampung kalau kurang sama ti zambo macewa cewe sama ti goyang plan macew Bon kawan hentikan, kalau takkan pernah rampung Sekali dapat lagu, saya kasih keringat jatuh sulama arah sekejari, minta ulang lagu Legenda turun lapang, kas sesak dengan goyang Sulama absen yang ada acara, kami kuncang Kas jauh, kas jauh yang mulai goyang dengan Farah sulama arah goyang, jadi sesukaku Kaki kurang lincah, jadi goyang ayu Cewek, Pak. Cewek, terhabis, tahan. Selamat, para goyang jadi sesukaku. Kaki kurang lincah, jadi goyang ayu. Sering dua cara kampung kalau kurang sama. Tisamu, Mak. cewe Pak. Ma cewe, sama tigo yang plan. Mak, cewek, Pak. Cewek, bisa tahan.